di gambar pertama persahabat ya kita tentunya disuguhkan dengan asupan vitamin bahagia lewat postingannya ke Alkafi Suami dari Kak Sani ya, aduh Masya Allah banget ya ada momen foto Abang L yang lagi digendong tuh oleh Alkafi Masya Allah akrab banget ya dengan Alkafi Masya Allah mudah-mudahan ya sehat selalu Dan tentunya kita selalu dibuat bahagia dengan postingan-postingannya Baby L Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Fatih Kalau kalimat caption pun dituliskan Masya Allah Abang lengket banget ya Sama Baba Ji Aduh Masya Allah banget ya pokoknya Kita bahagia banget ya melihat Abang L Yang semakin hari Semakin pinter Semakin hari semakin tumbuh dewasa Dengan tentunya selalu penuh Kebahagiaan dari latihan wajahnya Mudah-mudahan Selalu menjadi penguat dan penyemangat bagi kedua orang tuanya. Amin. Kemudian juga, persahabat, ya kita lihat juga nih, diinformasikan kembali untuk warga Konoha, diingatkan kembali ya untuk semuanya. Nantikan acara TKMTG di J-Expo Kemayoran, tanggal 19-20 sampai 20 November 2022, Bunda Lesi Kejora akan tampil di acara tersebut. Jadi jangan sampai lupa nantikan kesayangan kita yang akan menjadi menampilkan penampilan terbaiknya lewat acara konser musik TKMTG persahabat ya. Jadi jangan lupa selalu dukung, selalu support dan jangan lupa beli tiketnya persahabat ya. Langsung aja. Kalian pesan persahabat biar gak ketinggalan untuk menyaksikan secara langsung Bunda Lesti Kejora tampil di acara konser musik TKMTG. Tepatnya persahabatnya di G-Expo Kemayoran. Info ini pun dikabarkan kembali persahabatnya oleh L2W. Kita simak kalimat caption yang dituliskan. Yuk bareng L2W kita tonton Lesti Kejora segera pesan tiketnya di website tertera ya. Tak Kenal Maka Tak goyah. Wah, persahabat ya, langsung nih bersama L2W Kita langsung menyaksikan secara langsung penampilan idola kesayangan kita Kemudian juga bersama ya, ada postingan dari Bang Boril Satu jam yang lalu, Bang Boril mengunggah foto terbarunya Dan namun kita juga dipimpin salvo kelimat caption yang dituliskan Bismillah, berjuang tak harus berisik mengejar tak harus berlari didengar tak harus berteriak berjuanglah dengan elegan, dengan diam dan tenang, karena sejatinya hidup tak harus tetap berjalan, tetap semangat, ini kata-kata motivasi banget ya untuk semuanya dari Bang Boril, semoga sehat terus Bang Boril, Selalu rahmi juga semoga selalu terjaga terjalin dengan baik bersama idola kesayangan kita kemudian juga persahabat ya kita lihat nih ada sebuah video persahabat ya tentunya ini wawancara bersama Bapak Sandi Arifin mengenai persahabat ya tentunya kabar yang lagi viral nih Kiki Saputri yang mengunggah persahabat ya sebuah postingan DM dari tentunya ngakunya sih fansnya Leslar persahabat ya ini dan mengunggah bukti transperan di sini Bapak Sandi Arifin Beri pesan menohok kepada Kiki Saputri yang menjadikan prank Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Di sini ada sebuah kalimat juga yang diunggah oleh akun Fales Fatihnya Lesti. Lesti Billar sudah balikan. Kalau masih ada yang memperkeruh suasana, pencemaran nama baik, ada tindakan pidana. Hati-hati dalam berlisan ke persahabat ya. Kita lihat juga di kalimat komentar. Memang di sini juga banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Di antaranya, dari akun dia serikan di villa, mengatakan. Lumayan, Kiki jadi banyak disorot media karena postingannya ada yang nyenggol Leslar Jadi masuk berita-berita nggak sia-sia ya Dia single nama Leslar Dapat cuan tambahan buat modal nikah Hati-hati ya Kiki, jangan sampai kamu udah nikah Ada masalah, bisa lo stres Katanya itu bersama ya Ada juga tanggapan lain dari akun herlinakusnadida satu mengatakan Wajib dikasih pelajaran sih, ini biar jerah Bang Sandi Arifin aja kesel dengarnya, apalagi kita fansnya yang selalu difitnah, Dituduh seakan-akan fans Leslar bisa dibeli dengan uang, padahal itu dilakukan oleh fans mereka sendiri alias Oknum yang tidak bertanggung jawab. Anda salah, karena kalau fans Leslar Lovers, Lesti Lovers gak mungkin menjatuhkan nama baik idolanya. Sampai sekarang masih sakit banget dengarnya gara-gara oknum yang tidak bertanggung jawab Yang mengatasnamakan fans Les Lovers atau Lesti Lovers Semoga Lesti Lovers dan Les Lovers tetap solid sampai kapanpun, amin Kita selalu mendoakan, mudah-mudahan kita semuanya tetap kompak, tetap solid mendukung karya-karya idola kita Dan pastinya persahabat, ya kita juga masih menunggu cidukan terbaru Jangan kemana-mana terus diikuti channel Youtube Les. Jangan kemana-mana persahabat ya, terus diikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan informasi terbaru kabar baik dan bahagia dari Lesnar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang bangin kon Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.